guys nice. kembali lagi di kloatino kali ini kita akan memain sepeta capture Lanjut ada let's go oh berarti ada remote controlnya. berarti ya ada adams family ada kakinya itu Terima <laughs> Lali Lali. Lali. Lali. Kita tunggu. Tunggu ini kita ya. lari, lari Tapi kali itu, hai, mantap gitu. Tunggu di tua, tunggu aja. Nah, ini udah. Hai, bertambah, bertambah,